Jadi buat lo semua yang pengen nonton nih interview Tom Morello dengan V.O.B. Kelanjutannya seperti apa lo tonton ini. We can work together at some point. It would be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua Di channel Ivan Sandel Oke okay guys kali ini gua ngedreksikan lagi Tentang V.O.B Voice of V.O.B Lanjut ya Lanjut ya Untuk interview Dari Kemurelo And then Tiara Untuk V.O.B sendiri. Oh, no. Di sini tuh banyak loh, jadi banyak juga mungkin. Gue semuanya sudah nonton, tapi ternyata kalau misalnya kita tonton lagi lebih detil, maksudnya gitu, lebih lebih lebih lebih mai, apa mindset kita kita buka gitu kan, ternyata di banyak ada ada clue clue penting gitu loh, semuanya gitu loh, jadi agar kita bisa lebih mengenal lagi tentang kiobit itu sendiri. Nah kali ini ada lagi nih kelanjutannya nih ya, jangan lupa subscribe nya lah dan komennya, loncengnya di gitu. kan. Jadi buat lo nonton. Jadi buat lo semua yang pengen nonton nih interview Tom Morello dengan VOB kelanjutannya seperti apa lo tonton ini. eh kita langsung masuk video ini. Where oh, did you find the inspiration? iya benar ya. band is unique. Ah, ah, ah and there there aren't a lot of i would imagine a lot of all female rock and roll bands in your country that you can be like i want to be like them oh. like so where did you find the inspiration and the courage to become a band uh, <laughs> <laughs> jadi kita mendapat inspirasi justru bukan dari dalam negeri dari luar negeri dulu oh uh, pertamanya kita dengerin system of down dulu system of Dawn, karena itu yang pertama kita bertemukan lagunya di laptop Abah ah, baru setelah itu gila, kita nyari laptop. yang lain dan ketemu Regigate Machine jadi wow, wow. Uh, memang dua, dua, band, dua band itu, band itu, itu. yang dominan di kita inspirasi, inspirasi banget Arelo aja masih menanyakan gimana caranya mereka untuk mendapatkan inspirasi ya yeah, kan gitu bahwa mereka apa simple mereka itu tidak mas justru dibaca bukan di dalam negeri nah itu gua gue maksudnya gitu loh inspirasi mereka itu sebenarnya tak dari luar bahkan yang itu tadi kan dibaca system of a dawn and then juga Hahaha <laughs> kalah lu <loh. laughs> iyalah gua aja dulu aja masih cari referensi aja masih dalam negeri loh kadang-kadang kalau enggak gue ngiri ngeliat temen gue, lo bawa lagu apa sih, kayaknya enak banget sih berarti kan inspirasinya sebenarnya bukan dari yang dibawain lagunya, tapi biasanya dari temen ya kan temen lo bawa, gue suka sama temen gue misalnya gue suka sama nongkrong sama temen gue Gua ada ama tenis gue, ya gue inspirasi gue sebenarnya dari sahabat gue, Awan seperti itu sedangkan dia Iya, walaupun dari abang tapi yang memperkenalkannya gimana untuk musiknya? sama dong, sama sistemnya dibilang gitu, lo nyari dulu kan inspirasi keluar Gila inspirasinya jelas seluruh negeri, sistem orang mah dibelanya mah bener ya gitu loh kan ya, bener kan? Kadang-kadang cengeng dari ini juga deh. <laughs> Cewek itu dibelanya mainnya ke mall, ini malah keliling-keliling Eropa, Piala, Allahu Akbar sampai jatuh tuh. Kayaknya gak boleh gue ngomong kayak gini jatuh HP gue. <laughs> ini? Jadi kan masak gue? Ini dia inspirasinya Kokiyo. Dapatnya sistem waktu down, Era G -N. mana lagunya begitu loh? Gua kalau bisa balik lagi ke zaman gue itu sendiri, zaman gue aja dulu inspirasi gue, gue mengenal untuk hardcore itu sendiri adalah Pappen, mungkin pernah kenal Pappen? <laughs> ya, drummer itu loh, mungkin pernah kenal kamu? <laughs> itu gue mengenal hardcore di situ ya mungkin nih, ramai -ramai ini ramai-ramai ini macam mana Memang ketika gue ngikut, uh, maksudnya bukan ngikut festival, bahkan justru nggak di festival lebih sering nonton ya, ya maksudnya masih nonton underground, apa gitu, gitu gitulah. Uh, gue lihat memang untuk orang-orang hardcore -nya itu sendiri mereka basic atau ya, dalam arti gimbalnya lari memang keretnya, rage dan killing in the name pasti itu Emang enak enak banget sih enak banget. Allah oh, berharap sampai jatuh mulu gua Emang enak banget hatu itu? Lagunya? Lanjut ya. Yang dominan di kita inspirasi. inspirasi banget. Consider a collaboration with them. App, yeah. app. so literally. Hey, you don't do this anymore. What you saat itu kita lagi ada di fase lelah menghadapi orang-orang uh, yang terus-terusan menolak atau menentang keputusan hidup kami untuk bermusik. Mm. Terus uh, saat curhat ke Abah, Abah bilang kalian masih percaya Tuhan gak? God, kita percaya me, dong. Music. Terus Abah bilang ya udah, kalau misal masih percaya Tuhan langsung aja bikin lagu yang minta izin ke Tuhan langsung untuk bermain. That's, that's, beautiful. that's beautiful, that's beautiful, that's awesome. Actually <laughs> I'm, so, I'm so glad that you um have the strength of spirit and the courage to follow the truth that you feel Like how much live performance have you done so far? Uh, berapa live uh, lebih nah, nah, ya. lebih dari selama ini lebih dari 10 10 20 panggung. well wow yeah the um the one thing that i the, the advice that i would give you you're already beginning to do is the more shows you play the better you'll get at playing shows because there's a lot oh, of um um every venue every night has some unexpected things and <coughs> you'll get used to those things happening the more shows you'll play and you'll continue to get better As a band and in the way that you interact and communicate with an audience, so you're doing exactly what you should be doing is continuing to bring music to the people and playing shows. Got nervous when you on stage? <laughs> uh, okay, I'll answer it like this: is uh, every as I was developing as a musician, I would get very very nervous every time I played in a slightly bigger Jadi gini gini gini ya, bener loh berarti ya. Jadi buat semua orang yang terkenal pun, ya kayak semacam sekelas Tom Morello lo pasti akan gugup untuk di saat lagi manggung, gitu loh. Jadi itu wajar manusiawi, manusiawi banget. Jadi kalau misalnya lo nggak ada gugup, kalau bagi gua sih aneh sebenarnya gitu ya aneh. Karena sekelas dia dong, di banyak sekelas kelas musisi-musisi yang manapun juga sama, ditanya gitu, loh. adakah gugup, bahkan untuk menghilangkan gugupnya mereka itu sendiri dengan cara yang mungkin kita akan bilang tanda kutip lah, di belanja gitu, dengan minum dulu, bener kan? dulu aja di zaman gue juga sama gitu, ketika jemang bangun, Bang, Bang, Bang, Bang, mereka ada yang di belanja sampai, ya buat buat percaya diri, mereka minum dulu lah, tadi nah, seperti itu, ada lagi gitu, di belanja vokalis, pernah kenal-kenal juga teman gue, yang sampai mau mungkin manggung. Ambil berapa kali bolak balik ke kamar mandi, loh? Ada, loh. Ya, ya. itu dia kendalanya. Itu nervous, Aku pasti akan mengalaminya. Ya, kan? Sama Aku juga sabar, Oke Hajar, ya. So, the first time I played a show in my mom's basement in front of five oh. friends, I was nervous. Oh, gitu. Then, then, became okay then the first time i played at my school in front of some strangers that huh. i was very very nervous yeah but then that became okay oh the yeah, first time yeah i played in a club like a real club even though there was hardly anybody there super nervous <laughs> but then that became okay yeah, you know? yeah. then, then, then at, at each stage getting bigger the first time i played like my own show like my own headlining show with whatever band i was in at a club Super nervous, And then <laughs> yes. that became okay. Open up, up, up until super it was nervous, uh. the first time. I super headlined incredible. Madison Square Garden. I was very nervous, but then that became okay. And the thing—the thing that I would—the thing I would tell you is the people who play. Well, you want to—you want to say that, and then I'll—I've got one more thing to bring it home. Bring it home. <laughs> the thing that I learned and discovered is that the people who are playing shows tonight in basements in clubs in Madison Square Garden, in football stadiums, they are no different, they are no better, they are no more like talented than any of you. They're just, they're just people who all were once nervous and then they did it a few times and then they're not. So don't think that the people who are doing these things are some magical beings who have have something that you don't. They are not, they're regular, they're very, Some of them are yeah, very yeah, ordinary yeah, yeah, yeah. trust me and that but they've just done it more and so any so you're just as good as any of them you belong there on stage that stage is yours don't you if you it's okay to be nervous that's because because you care but don't think that you don't belong don't be nervous because you think that you don't belong because uh... you do belong there and the world is better for it i'm i'm a big fan of your band and you <laughs> yeah samaan tadi apa jadi memang jadi ketika apapun sebenarnya sih mungkin di saat ini lagi manggu mungkin ataupun pun bagi kita itu sendiri ya nervous itu mungkin kayak teman-teman yang punya hobi misalnya ah, aku pengen nyari kerja atau gimana gitu loh. ya nervous di awal itu sendiri udah jelas ya ketika masuk ke dunia baru yaitu itu pasti nervous tapi anggaplah di situ adalah panggung anda Gitu loh, lakukan ya kan kalau enggak lu nggak bakal punya panggung sama sekali bener kan bener kan ketika lo punya hobi dibanyak lakukan gitu. loh Ya kan dengan cara lu, walaupun ada nervous Ya kan kalau nggak lu lakukan, berarti lu nggak punya panggung sama sekali. Ketika ada panggung, lu udah gunakan. Anggap panggung itu jadi milik lu. Ini gue tangkap nih seperti ini. Ini memang yang begitu Aja, <laughs> Aja. <laughs> Aja And your your very existence as a band is just very inspirational to people uh, around the world. And it's inspirational Yalah, inspirasi to and I wish you the best of luck and Like enjoy, be all, enjoy be being in a band and and living all the way up you know and that connection <laughs> that you will uh that you'll find with an audience I'm sure will be really great and I hope in some way we can work together at some point it would be yes! I'd love that there's there's well that was an that was an oversight of mine I will not, I will not make that mistake again. <laughs> okay, okay, okay, okay. <laughs> whoa, whoa. Oh my god, I'm gonna get Gitaris race Against the Machine, era TM Tom Morello yang barusan kita tonton itu sendiri adalah mengiakan bahwa akan berkolaborasi dengan grup band metal asal Garut, Voice of Bacepot. Hal itu terungkap lewat percakapan daring Tom Morello bersama tiga personil Ethiopia Yanni Firda Kurnia, Erisiti Aisha, dan Widi Ramawati yang diunggah di kanal Youtube, Voice of Baceprot. Tentu saja, iya, absolutely yes Aku bakal berkolaborasi dengan kalian Aku pasti sangat senang dengan kolaborasi itu karena Tom Morello Ikuti dari kanal itu Voice by Ciprot mengaku bangga dengan V.O.B Menurut dia, V.O.B telah menyuarakan kebenaran yang mereka yakini dalam musik Saya senang kalian memiliki semangat besar Untuk memperjuangkan kebenaran yang kalian yakini dalam bermusik Menurut Tom Tom Morello mengatakan V.O.B. adalah salah satu band metal yang unik dan sangat menarik. Saya ingin mendengar lebih banyak ceritamu dan bagaimana kalian bisa menjadi band metal. Ini adalah band menarik dari sekelompok perempuan muda seperti kalian. Jadi sebenarnya sudah bukan rahasia lagi loh kalau Tom Morello itu sendiri adalah salah satu musisi yang sangat mengagumi voice of Badevall. Buat seorang Tom Morello, mimpi yang telah diraih untuk VOB itu sendiri adalah Tur Eropa ini sama sekali nggak mengagetkan Karena mereka memang pantas mendapatkannya Mereka udah menjalani hidup di sebuah konsep yang kita kenal dengan semangat Rock and Roll JARG TOM MORELLO Ada hal yang membuat aku cita sama Rock and Roll dan musik Dan yang aku lihat, mereka udah mempunyai semua hal itu Gila! Berarti VOB memang sudah layak bro Udah layak dong manggung, keliling Eropa masih aja disindir. Ah! jadi sindir <laughs> Ini cepet loh Ya, bener ya, jadi gini ya Ini kan Keren juga sih, sebenarnya yang sudah paduin ini Masuk gue gini loh Ini, ini Aduh Aduh ya Manggungnya Gila, udah luar biasa banget ini cepet banget loh Iya dong, kalau misalnya lu manggung bawain lagu lu sendiri, ada miss is oke okay. gak masalah. Mereka pun juga gak begitu tahu di belanya miss yang ada. Nah ini lu bawain lagu orang. Ya kan, lihat Yobi bawain lagu era TM yang sudah dikenal. Lu dengerin dong speed nih, gila. Lanjut. Aduh bener ya bener ya Jadi kalau misalnya yang seperti emang bingung kadang-kadang kalau misalnya gue ngeliatnya ya gitu loh Yobi udah keliling Eropa udah manggung sana kesini mereka mereka pun juga dibanyak terkenalnya di luar loh nggak terkenal bahasanya dibanyak kalau di Indonesia mungkin yang dikenal lo kenal mungkin orang-orang komersil lah band-band komersil lah ataupun band-band yang dulu ditonton 90-an band-band 2000 yang mulai di upload upload lagi kan seperti itu bener ga itu loh, VOB adalah band baru, band bukan band baru maksudnya band yang terkenal viral pas baru lo kenal di TikTok, padahal di mereka itu sendiri di tahun 2016, 2017 sudah mau mau apa, udah udah merajai di garut itu sendiri gitu. Iya iya susah sih kalau misalnya lo mengatakan di banyak hal ada pikiran, cewek. Alah, hijab. Alah, Para sih judulnya memang ada keirian aja sih yang ngomong seperti itu. Iyalah, kalau ngiri memang perlu begitu kali, apalagi bobo orang. Bobo masa. Waduh <laughs> Ya benar, Prestasi hasil apa, Pak, ketika lu ngiri sama film? Lanjut. <laughs> aduh <laughs> ya tiga cewek hijab manggung di luar manggung kayak gini nih boy magu depan penonton coba lo lihat dengan dengan dengan dengan alat aduh bener lo impian-impian para musisi lo impian-impian para musisi yang di Indonesia lo pengen manggung keliling Eropa dikenal gitu kan Ya, oke okay lah di Belanja lu mengenal sekarang ini ibaratnya mungkin dari reaction Tapi sebenarnya udah banyak untuk bagi bagian baru ya. Uh, dia e Boyne ya, tapi kalau misalnya lu kenal lagi Kota Lomiku sampai Music School apa? School of <laughs> Udah habis, udah Bro. Lagu itu sendiri sudah terkenal sekarang internasional dan mereka ini menjadi inspirasi para wanita internasional. Benar. Hijab bisa manggung ijar bisa manggung kita maksan bahwa inilah buruk balu fikir lanjut Ya, nanti gue akan bicarakan lagi, kita akan bagi-bagi lagi secara lagi informasi lagi. Jadi buat semua, buat teman-teman semua, itu hanya informasi dengan cara dari gue. Gue bukan seorang curi, gue bukan seorang yang alih musik, gue bukan orang yang tahu skill musik, kualitas musik. Tapi gue adalah penikmat. Jadi gitu loh, gue peminat, gue penikmat musik yang dibawakan dari Viobe itu sendiri. Jadi mohon tolong wajarkan gue, kalau misalnya gue mereaksikan dengan cara gue, ya Nah, untuk informasi tentang VOB, untuk informasi tentang skill, untuk informasi dengan teknik, lo cek di komentarnya, ya, itu banyak para senior loh yang lebih mengenal dunia rock and roll. Ah, jangan lupa subscribe channel pemainnya, Kuning Channel Channel Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.